Lali to. Ono lali rek, Cepot. kurang tahun jeneng sapa? itu-itu acaranya kalian like, comment, subscribe lagi <laughs> tekan tombol loncengnya lur beneru pemberitahuan berita terbaru ne, gak gelang disong selamat <laughs> menikmati ya best day do you best day happy best day happy best day kirim wow, wow.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 cepat. Senulang tahun jenso. aku terus. Yang cepat loh. Lah ini kile potonganmu lah no. petro ngono gede. Lah pontok itu Sangkat mau kok model kok kayak dupa delar balik lagi, balik lagi, balik lagi, Sampai <laughs>